Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HRD Channel. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan STB B860H versi 1 milik Bapak Joko Surahman yang tinggal di Tarakan. Yang STB-nya mengalami error dan stuck di logo pada saat STB-nya dinyalakan. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Tarakan dan sekitarnya yang mempunyai perangkat STB yang tidak terpakai atau yang masih menggunakan firmware ori bisa jabri saya dan nanti saya akan bantu untuk flashkan dan root STB nya gratis ya teman-teman cukup like, subscribe, dan share HRC channel oke teman-teman langsung saja kita cek treble nya seperti apa pada saat STB nya dinyalakan Stuck di logo SIMPLOS Dan tidak mau masuk ke sistem Dan bila saya matikan STB nya Kemudian saya hidupkan lagi Masih tetap stuck di logo SIMPLOS Karena STB ini menggunakan primer SIMPLOS Untuk error seperti ini Bisa terjadi karena sistemnya yang error Atau bisa jadi boot nya yang rusak ya teman teman Langsung saja kita cek dan di sini saya coba akan flash ulang dengan menggunakan firmware lain. Apakah pada saat di flash terjadi error? Nanti kita lihat ya teman-teman. Pertama saya jalankan USB burning tool-nya sebagai pendeteksi antara laptop atau PC dan STB. Kemudian kita hubungkan STB-nya dengan laptop atau PC. Dengan menggunakan kabel USB male to male, dan bila sudah terhubung, di UBT akan terdeteksi connect success. Dan di sini masih bisa terbaca, ya, teman-teman, STB-nya di laptop atau PC. Next, kita buka folder firmware-nya dan kita jalankan flasher tool-nya. dan di sini masih lancar ya teman-teman sepertinya untuk boot loadernya masih aman dan teman-teman silahkan tunggu sampai 100% saya skip saja videonya biar tidak terlalu panjang durasinya setelah proses flashing selesai kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan di disini Sukses ya teman-teman. Tampilan awal STB-nya seperti ini setelah di flash dan fix ya teman-teman. Travel atau error ada di sistemnya.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 masih di menu setting dan pilih display lalu pilih lagi screen resolution dan teman-teman pilih resolusinya selanjutnya kita akan jalankan Play store nya dan teman-teman harus login terlebih dahulu dengan akun masing-masing Setelah berhasil login di playstore-nya, langkah selanjutnya kita akan matikan update otomatisnya Dengan cara masuk di menu setting di playstore, lalu pilih dan klik auto update apps-nya Kemudian teman-teman pilih don't auto update apps Sampai di tahap ini tidak ada masalah ya teman-teman Selanjutnya, teman-teman jalankan aplikasi-aplikasinya Di aplikasi Youtube, bisa berjalan dan stabil Di B860H versi 1 di firmware ini kemudian di aplikasi Aptoi TV minta update dan teman-teman silahkan diupdate saja